Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim Wabarik ala Sayyidina Muhammadi wa ali Sayyidina Muhammad Kama warokta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim Kul ala minayna ta'an Terus daraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama-tama saya panjatkan salawat dan salam kepada jemaah kita dari besar muhammad shallallahu alaihi semoga kita senantiasa diberikan syafaat dan semoga pula kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, kesehatan dijauhkan dari marah bahaya dan maut. Amin. Saudaraku, berikut kita kedatangan unit baru lagi. Yang insya Allah jenis ini bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara-saudara semua yang Barangkali ada kebutuhan untuk mobil, city car maupun MPV, low middle atau sedan. Berikut diantaranya saya akan mulai Bismillahirrohmanirrohim yang CC-nya 1800 CC. Ini mobilnya insyaallah masih rekomendasi ya saudara-saudara walaupun sudah cukup tua tahun 2008. Harganya pun ini mobil masih sangat mahal ya waktu di zamannya. Masih sangat mewah untuk tipe Civic Batman tahun 2008 saya jual 120 juta saja di luaran teks sendiri deh harganya masih kenceng-kenceng juga Insyaallah harga saya rekomendasi dan di saya memberikan garansi mobil garansi mesin garansi mesin ya saya memberikan garansi mesin satu tahun untuk Civic tahun 2008 bertransmisi otomatik yang 1800 ini pajaknya sekitar 2,9 2,9 Jakarta Selatan ya, Saudara. Atas nama perorangan. Kebetulan perempuan yang pakai, Saudara. Pajaknya 2,9 jutaan, pajaknya di bulan 11. Ya, Saudara. Kilometernya pun masih cukup rendah, 110-an, kurang lebih ya, 110 atau 120-an deh, kurang lebih. Saya rasa sih untuk kategori tahun 2008 masih cukup rendah pemakaiannya. Dan kita memberikan garansi mesin pula apa lagi ya saudara, insyaallah memberikan rekomendasi buat kalian. Baik. Untuk interior masih mewah banget ya, masih bagus semua, insyaallah nggak ada masalah. Mobilnya bagus. Enternya pun masih cukup rendah kurang lebih. Joknya sudah diretrim kulit. Insyaallah mobilnya rekomendasi garansi mesin selama satu tahun. Jadi buat kalian, insyaallah nggak akan ketakutan untuk dibeli saya. Untuk mesinnya pun, yuk kita cek yuk. Mesinnya masih halus kaki pun masih enak mesinnya masih langsung ya kalau kotor nih wajar nih belum dicuci saya tidak ada yang rembes tidak ada bekas eksiden kapasinya pun masih asli ya tidak ada yang uh, bekas eksiden ya keparatan atau, atau bekas panggilan atau bekas nabrak tuh insya Allah tidak ada aplod mulai semuanya masih rata tidak ada kerusakan yang sangat fatal. Oke, okay, baik. Oke okay, saudara, saudara, selanjutnya saya ada yang kedua. Daihatsu Senia tahun 2016. Ini mobilnya antik punya Saudara. -saudara. Mobilnya kilometernya baru 26.000 km. 2016 sudah sekitar tujuh tahun empat, lima tahunan sudah pakai lima tahun, tapi kilometernya baru 26000 ya saudara, antik banget, jalan banget dipakai ya saudara untuk nilai pajaknya, oh ya ini dari daerah kota Tangerang ya saudara dan nilai pajaknya sekitar 3 jutaan, 3 jutaan saudara warna hitam bertransmisi manual Pipa X Deluxe Kilometernya wih luar biasa Kilometernya baru dua Kilometernya baru 26.000 Tipe X bertransmisi manual, kilometernya 626.000, pajaknya di bulan Juli 2022, harganya 120 juta, 120 juta saya jual untuk kredit, DP kredit 15, angsuran di sekitar 3,2 an, ya 3,2, 3,2 sampai 3,3, estimasi kurang lebih ya, tergantung finance-nya tapi rekomendasi untuk DP di 20 juta approval lebih, lebih cepat dan banyak alternatif leasing yang bisa saya arahkan ke buat saudara-saudara semua. DP 20 juta kisaran tuh sekitar 3 juta sampai 31 kurang lebih saudara. -saudara. Mobilnya juga banget. Insyaallah kalian gak bakal insyaallah deh kalau buat beli mobil ini mobilnya masih bagus. Masih ori semuanya dalam dalemannya Bannya juga masih tebal Bannya itu masih asli bawaan tahun 2016 Asli bawaan dari 2016 Ini kilometer asli ya saya Mobilnya bagus Insya Allah kalian nggak akan nyesal Oke baik Selanjutnya Saya gak ada lagi mobil Toyota Yaris, warna. Toyota Yaris okay. bertransmisi ngetik warna putih batu cincin. Mobilnya bagus loh. Oh, S, ya ini ya. S, TPS, TPS. TPS tahun 2012 bertransmisi otomatik pajaknya panjang di bulan Agustus tahun depan. Pajaknya panjang di bulan Agustus 2022. Ini daerah Depok Ya saudara Untuk nilai pajaknya pun murah banget sekitar 2,9 Atas nama perorangan Eh one up. Atas nama PT 2012 suara putih bertransmisi Matic tipenya tipe S Mobil ini ya sudah engine start bottom Kilometernya, saudara-saudara, masih sangat rendah, Rp. 64.000. Ya saudara, efektabel juga ya. Kanji shot bottom, efektabel, sudah cukup. Tentunya. Tentunya. untuk kap mesin pun masih sangat original banget asli bawaan dari pabrik, tidak bekas eksiden asli masih dari tangan 2012 nya belum pernah eksiden ya dari sini aja kita udah menilai ini mobil, insya Allah aman, tidak pernah terjadi eksiden. dan mesin pun masih kering, suaranya pun masih sangat langsam saya masih enak masih dingin kilometernya pun 64.000 ini mobil angkuk ah. juga loh 2012 kilometernya segitu ya saudara ya baik harganya saya jual 120 juta untuk DP DP minimal 20 juta angsuran sekitar eh, angsuran tuh sekitar 3, satuan sama. 3, 3 an sama 3,1an kurang lebih ya saudara ya tapi tersantung final yang yang mana yang akan kita arahkan ke finalnya karena setiap final itu thread bunganya berbeda-beda oke, ya. oke, baik selanjutnya kita ada lagi Wissuzu Panther Wissuzu Panther tahun 2005 punya dia yang 2.500 cc bertransmisi manual eh di mobil ini mobilnya bagus banget loh secara langka loh jarang ada semuanya masih ori banget ya semuanya masih ori banget masih enak loh so, saudara. Ini ya, secara... asli ya, saudara Bawaan dari pertama, dari pabrikan, itu original. Untuk melihat dan elektronik pun masih asli. tidak dapat paslon tidak sekian. Insya Allah modulnya rekomendasi. Ya. tahun 2005 pajaknya januari tahun depan untuk daerah SNK nya Tangerang Kota nilai pajaknya 2,4 ya so, saudara nilai pajaknya 2.400 juta Tangerang Kota sama perorangan saya jual 95 buka harga mobil Suzuki Carry pick Pickup yang CC-nya 1500 murah ya tahun 2018 ini kita jual 90 juta nego, 90 juta masih nego nego halus, nego santuy, jangan terlalu barbar -bar negonya tahun 2018 yang kita parknya three way parknya terbuka kanan kiri ya ini masih cukup bagus ya saudara e, Mesinnya semua masih bagus banget, masih kaleng banget semuanya, nggak ada masalah bek pun masih sangat bagus, teman aja doang dikit wajar Baik untuk SNK Ini SNK nya Jakarta Barat ya Jakarta Barat atas, atas nama perorangan Atas nama perorangan dan nilai pajaknya pun masih murah banget 2,4 ya nilai uh, untuk SNK pun panjang September tahun depan. So, saudara September tahun depan. Oke. Okay? Silakan dipilih untuk usaha Carry 2018. Masih seger banget mobilnya. Seperti baru. Baik, selanjutnya. Toyota Agya warna grey tahun 2015. Pajaknya di bulan 10. Pendek tapi bisa saya panjangin. SNK nya daerah Jakarta Selatan. Warna grey bertransmisi automatic tipe G. Tahun 2015 saya jual 87 panjang pajaknya. Kalau mau pendek ya 85, soal saudara. 2015 tak bertransmisi automatic. nyaman aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Untuk sarung jok sudah diretrim ya, sudah diretrim sarung jok tapi nggak paten, bisa dicopot. Kilometernya 67.000. Kilometernya 67.000 ya saudara. 67 Atap-atapnya semua masih bagus ya, tidak ada masalah. Saya jual. 87 pajak saya panjangin untuk DP kredit minimal DP nya 13 juta angsurannya sekitar angsuran 2,6 juta ya saudara, -saudara ya 2,6 dikali 47 bulan DP 13 juta sudah DP 13 juta saja sudah saya panjangin selanjutnya. Toyota Avanza G bertransmisi otomatis warna silver atas nama PT. Pajaknya Januari tahun depan. Nilai pajaknya 3 jutaan atas nama PT. Tahun 2016 bertransmisi otomatis tra tipenya tipe G. Tipe, -tipe E yang Rata-rata uh, atas nama PT itu pak E yang buat personal kalau ini kebetulan buat para petinggi jajaran instansi perusahaan nah, ini mobilnya masih bagus ya semuanya masih enak, dilihat doktrin trim, dashboard, semuanya masih bagus dan kilometernya pun enggak terlalu rendah banget kilometernya masih sangat cukup rendah ya 106.000 asli service record ya saudara ini dipasangin sarung jok aja, retrim, dashboardnya masih bagus semua, setirnya pun masih enak, masih lumayan kenceng, nggak ngondoy ya, nggak jelek. Untuk mesinnya pun. Kapasien asli bawaan dari pabrik ya. Tidak bekas nabrat dan tidak bekas banjir. Mobilnya aman terkendali. Kapasien masih asli. Dan apron maupun bullhead masih asli juga. Untuk mesin pun tidak ada yang rembes. Masih... Maticnya masih responsif. Untuk harga, saya... saya jual 130 juta nego Saudara ya 130 juta masih bisa nego harganya bisa langsung bypass ke saya untuk kredit DP 20 juta angsuran sekitar 3.3 sampai 3.5-an kurang lebih estimasi begitu ya Baik berikut yang tadi telah saya sampaikan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat Saudara yang akan maupun mencari mobil bekas berkualitas untuk harga relatif. Nah, yang penting kita bisa menjaga kualitas. Oke. Okay? Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Otomotif.